Delidos mempersembahkan 10 manfaat disiplin dalam kehidupan sehari-hari wajib diketahui. Disiplin memiliki artian sebuah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya serta juga menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain bahwa disiplin ini ialah patuh terhadap peraturan atau juga tunduk pada pengawasan dan juga pengendalian. Sedangkan pendisiplinan ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai atau juga pemaksaan, supaya subjek itu mentaati sebuah peraturan. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin "disir", yang memiliki arti belajar. Disiplin ini asalnya dari bahasa Inggris, yakni disciple yang memiliki arti pengikut atau murid. Menurut LNG White, disiplin sendiri memiliki tujuan sebagai berikut: pertama perintah atas diri, kedua, menaklukkan kuasa kemauan, ketiga, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, empat, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi, kelima, penurutan atas dasar prinsip, keenam, menghancurkan benteng setan. Agar Anda lebih mengetahui mengenai apa saja macam dari disiplin, berikut ini kami telah rangkum 10 manfaat disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat Disiplin Setidaknya, terdapat 10 manfaat disiplin yang dapat kita peroleh apabila melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan, berikut ini beberapa manfaat dari disiplin. Yang pertama, tumbuhnya kepekaan. Manfaat disiplin yang pertama adalah akan tumbuhnya rasa kepekaan terhadap orang lain. Orang yang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan juga percaya pada orang lain. Sikap tersebut bisa memudahkan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk juga orang tuanya. Sehingga anak tersebut akan mudah menyelami perasaan orang lain juga. Yang kedua, tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin juga akan membuat kamu menjadi mempunyai integritas. Selain itu, bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat serta juga mudah. Yang ketiga, Mengajarkan keteraturan dalam diri. Manfaat disiplin yang ketiga adalah akan dapat mengajarkan keteraturan. Kamu juga akan dapat mempunyai pola hidup yang teratur serta juga dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan ketenangan dalam diri. Manfaat disiplin yang keempat adalah dapat menumbuhkan rasa ketenangan. Dengan berdasarkan penelitian menunjukkan orang yang tenang ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik, dia juga akan lebih cepat dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, tumbuhnya rasa percaya diri. Sikap percaya diri berkembang pada saat kamu diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat kamu kerjakan dengan sendiri. Yang keenam, tumbuhnya kemandirian dalam diri. Dengan belajar mandiri, kamu bisa diandalkan supaya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kamu juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan cukup baik. Disiplin ini adalah bimbingan yang tepat kepada kamu supaya sanggup atau juga mampu menentukan pilihan yang bijak. Yang ketujuh, tumbuhkan rasa keakrapan dalam diri. Dengan kemampuan beradaptasi yang terus diasah, kamu juga akan menjadi lebih cepat akrab dan juga ramah terhadap orang lain. Yang kedelapan, membantu perkembangan otak. Manfaat disiplin juga secara langsung akan membantu perkembangan otak. Pertumbuhan otak sangat pesat, di sini kamu akan menjadi pendiru perilaku yang piawai. Kamu dapat mencontoh dengan sempurna tingkah laku orang tua yang disiplin, dengan sendirinya akan membentuk kebiasaan serta juga sikap yang positif. Yang kesembilan, membantu kamu yang memerlukan kebutuhan khusus. Terkadang pada kamu yang berkebutuhan khusus, kamu juga membutuhkan penanganan khusus. Disiplin dapat menekankan keteraturan kamu yang berkebutuhan khusus itu dapat hidup lebih baik. Yang ke 10 tumbuhkan sikap patuh dalam diri kamu. Dengan adanya rasa disiplin, secara langsung kamu akan menuruti aturan yang ditetapkan orang tua atas kemauannya sendiri. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan sikap patuh dalam kehidupan kamu. Yang berikut jenis disiplin yang harus kamu terapkan dalam diri kamu. Jenis atau macam disiplin akan dapat dijelaskan di dalam beberapa penjelasan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, disiplin menggunakan waktu. Ini merupakan sikap disiplin agar dapat menggunakan dan juga membagi waktu dengan baik. Karena waktu itu sangat berharga dan juga salah satu kunci kesuksesan itu ialah dengan bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kedua, disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah adalah senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang telah terkandung di dalamnya. Kedisiplinan tersebut akan sangat diperlukan. Tuhan yang Maha Esa senantiasa mewajibkan hambanya untuk disiplin. Ketiga, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan ini merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Apabila terjadi erosi disiplin, maka pencapaian pendidikan akan terhambat, Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhinya itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, faktor tuntutan materi lebih banyak. Untuk menutupinya, maka berbagai jalan ditempuh. Kedua, Munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan serta juga aturan serta ingin bebas sebebasnya. Ketiga, pola dan juga sistem pendidikan yang sering berubah. Keempat, motivasi belajar yang menurun dari peserta didik dan juga para pendidik. Dan kelima, peraturan yang ada terlalu longgar.